ngomong masalah pangan itu ya itu yang menjadi menarik itu menarik aku dek cilik itu itu kan, desa itu gratis yeah. yeah. nanti bahkan ada oh, ada lagu pada hari minggu ku taman ke kota ya lho iya yeah. nah itu kan apa suplai makanan yeah. dari desa ke kota hmm. berarti kan, tapi kan yang menarik adalah ini lho Definisi desa yeah. dan kota itu kan yeah. jadi bias. Ini yeah. yeah. yeah. nah, apa ya, ini nah, zaman sil, Mungkin ahli-ahli geografi mendefinisikan Desa itu ya ada Hak ada, kesti ada dan lain sebagainya mm. Soalnya Paul Landis juga mengatakan Kepadatannya kurang 2.500 orang mm. dan lain sebagainya mm. Terus kalau kita melihat Mendikotomi desa dan kota dari masalah food supply chain-nya ya misalnya kota itu adalah food consumption-nya, desa adalah food production-nya hmm. cuma kan di Singapura Sing itu ada integral farming ya, dia memenuhi betul. kebutuhan makanannya sendiri, tapi tadi desa apa kota? nah kita kan akhirnya menjadi bias dan harus merumuskan bahwa desa apa gitu hmm. apakah mobilitasnya apakah kalau kita bicara tentang siklus hidrologi, wong kota juga bisa meresapkan air ke bawah tanah misalnya, uh -huh. ataukah misalnya kita melihat dari tutupan lahan, interaksi dengan, dengan apa misalnya orang dan lingkungannya, nah, itu kan harus uh -huh. di, diperinci. Bahkan misalnya tadi Labis mengatakan bahwa e, kepadatannya atau maksimum penduduk kurang dari 2.500 itu. Uh -huh. Nah saya ini neng daerah Tambang misalnya itu dengan infrastruktur yang seperti itu, kan orangnya kadang sedikit Kadang orangnya banyak dan hmm. sebagainya itu terdefinisi sebagai desa atau kota Dan ada stigma desa itu kasarannya tertinggal hmm. ya, dari kota gitu Ya mungkin secara fakta fasilitas untuk di Indonesia paling enggak yuk Kalau yang kita lihat di sini kan mungkin iya, jadi ada fasilitas di eh, di kota ada ini, di desa enggak ada atau mungkin jaringan jalannya -jaring kualitasnya kota kayak gini, desa kayak gini dan dan itu kan sampai ya kasarannya kalau kalau orang-orang cemburukunek -orang ke gitu ya, gitu kan hmm. itu kan konotasinya sudah negatif kok, karena ada peyorasi lah, lah ada istilah peyorasi itu gitu kok. Nah, jadi kasarnya pokoknya level apa level bawah lah gitu hmm. Hmm. Sampai, sampai seperti itu artinya kondisi hmm. dan bahkan mungkin sampai sekarang gitu kan dan apa aku membayangkan misalnya kalau kita di desa di mana nah, misalnya mereka punya fasilitas basic yang yang, yang, yang mumpuni yeah. gitu maksudnya orang itu aduh banget memang e, kenapa kemudian kota itu menjadi lebih lengkap karena kan itu tadi yeah. semakin banyak orangnya e, semakin banyak jenis aktivitasnya ya pasti needs nya berbeda yeah. gitu. kita kalau berbicara lagi mana itu demand mana needs gitu kan kadang repotnya kan kalau di desa Uh, apa istilahnya needs-nya sudah tercukupi tapi dengan fasilitas yang seadanya misalnya atau bahkan di bawah seharusnya gitu kan entah itu mungkin fasilitas komunikasi listrik dan sebagainya ya mungkin sekarang restrik plus plus aman ya mungkin ya atau hmm. jangan jalan transportasi misalnya gitu kan ya nah, hmm. jangankan jadi diantar kota se-Indonesia saja yeah. hmm. mungkin paling Jakarta misalnya hmm. di sini ya kayak gitu gitu artinya uh, yo sampai Disparitas itu sampai sejauh itu meresap ke dalam apa ya alam bawah sadar orang Indonesia gitu. Kue lucu ya karena konsepsi kemajuan mungkin menjadi sentilam bagi pendidikan kita kalau mengatakan gue ben sukses ben maju ya sukses itu selalu bahwa gue nggak mau mobil kerja pulang kerja sama atau kamu merantau terus kemudian earning so much money terus kamu balik itu sukses gitu. Anu, pas mudik lah ya, pas mudi nah, Itu kan satu momen itu, untuk menunjukkan keseluruhan nah, Padahal kemajuan sukses itu gini kalau kita setuju terhadap apa itu MDGs dulu, yang sekarang diturunkan SDGs ya Berarti sukses itu kan sustainable Sesuatu hmm. yang berkelanjutan hmm. ya Bayangkan oleh bahwa Matahari tidak berkelanjutan sesuai ramah yeah. itu ya Itu, itu hmm. menjadi nightmare ya, disaster ya jadi, sesuatu Singapik itu kan yang berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, justru di kota itu kita menemukan sesuatu yang seringkali tidak berkelanjutan. Yeah. Baik itu material atau material yeah. Tentang masalah pengelolaan, Terus, misalnya sampah, itu kan mereka create their own needs gitu. Sampah itu, kalau di desa, ya jaraknya eh, sekilo dua kilo rumahnya ya bisa dibakar dan lain sebagainya mm. atau kemudian diolah, tidak tidak kompleksitasnya tidak sejauh itu mm. jadi mereka itu mm. meng-create niche, niche baru gitu mm. nah masalahnya adalah sampai titik mana mereka melihat ini basic niche yeah. Yeah. aku nek ngolah sampahku, tali itu tercemar mm. aku nek tidak mengolah limbahku seperti ini, seperti ini mana yang ternyata same units. Same units itu ya kayak misalnya entertainment dan lain sebagainya yeah. Itu seperti itu. Yeah. Jadi kita itu sebenarnya apa ya? Perlu mendefinisikan ulang siji kemajuan itu apa, loro itu di kota itu apa. Yeah. Sehingga disparitasnya itu bukan terkait dengan maju atau maju bukan. Mm -hmm. mm -hmm. tapi terkait dengan Seoul atau vibes nya gitu iya. Nengkutok -Neng itu ya kata-kata kota kota boleh hijau gitu loh cuma kan vibes nya dia benar-benar urban mm -hmm. tapi kalau di desa Vaps nya ya Vaps Vaps vibes village gitu mm -hmm. Vibes Vaps yang, yang kamu mengenal satu sama lain bukan bukan Helmuth juga sih sebenarnya menciptakan kota yang di dalam taman misalnya ke City mm -hmm. kan istilahnya Pemujang, tahun 1800an itu atau istilahnya kita menghijaukan kota gitu kan Uh, artinya tidak melulu kemudian ya memang sebenarnya kan apa uh, karena efek dari itu tadi jumlah populasi kepadatan pada akhirnya kan kota ya dia akan menjadi memiliki kompleksitas tertentu lah yang tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan desa misalnya yeah. tapi itu tadi kesetaraan desa dengan kota itu kan uh, satu yang jelas apa yang menjadi kebutuhan dasar harus secara secara optimal gitu kan memang haknya mereka sama gitu warga Paling gampang pendidikan lah misalnya, gitu. eh, jadinya pendidikan lah, gitu. Eh mungkinkah misalnya di sekian tahun depan kita akan menemukan Yona Adwe masih di sini neng disanggiti disanggiti gitukan? Terusnya kan ya, itu tidak masalah gitu, parah iya. yang memang kemarin dikebun-kebun kan adalah e, apa kesetaraan akses ya, akses terhadap pendidikan gitu kan? itu saja kita saat ini masih kelimpungan gitu, jangankan dengan desa, mungkin katakanlah mungkin dari desa ini sama desa ini awang apa Kacamatan sini sama sini aja kan kadang juga sudah e, ada ketimpangan gitu loh. Nah terus e, bahwa kemudian kota itu ada kompleksitas ini itu yang perlu dipandang adalah itu harusnya sebagai sebuah pelajaran gitu kan, bukan menjadi acuan. Iki yang ini majunya ingin ini, ya kan? Jadi ya oke okay. di kota itu butuh ini, ada subway, ada trem, ada bus dan sebagainya. Loh, ya kalau tidak ada nanti kacau, gitu kan? Sementara nanti besar beda lagi tingkat kebutuhannya. Tapi sama-sama pembunuhan terhadap misalnya kebutuhan transportasinya sama, gitu misalnya. Ya, kan kayak kita kalau misalnya kita, kita sana kan juga lihat bahkan kasarannya daerah terpencil aja masih ada bis lewat, gitu loh. Ya. Ya, walaupun frekuensinya tidak setinggi di sini. Nggak wajar karena kebutuhan masakannya tidak seperti di sini gitu. Eh mas tidak tidak sama seperti di kota. Artinya uh, uh, jadi pembangunan itu kan menjadi bukan bukan menjadi apa ya? Aku melihatnya itu hal yang niscaya gitu loh. Kewajaran karena ekses dari kewajiban kita untuk mengelola loh. Gitu. Wongnya aneh ya toh? hidup dalam istilahnya berhimpit pitah lah kesannya gitu, kan kepadatannya tinggi, kok tidak diatur ya, boleh? Jangan, ya, tak tarik, bukan kesimpulan ya, premis pertama ya, hmm. karena, berarti kemajuan itu harusnya identik dengan apa ya, pemerataan, ya. pemerataan sejahtera, ya, kan? Misalnya kita di Jerman di Jerman akses pendidikan di Dorf, di, kota, eh, di desa ataupun di kota itu kotor. Hmm. Nah, makanya kan kita tuh mengadopsi sesuatu dari luar tapi lanterti ngerti ide ya hmm. sekarang sistem zonasi zonasi ya. zonasi <laughs> yang di Jerman itu untuk mengurangi mobilitasmu yeah. ya toh dan tidak banyak karbon yeah. cecak karbon dekat ke sekolah deket, gitu. dan lain sebagainya maka dibuat kantong-kantong pendidikan kantong kantong kesehatan yang hmm. hmm. terus ada pendidikan juga itu searah bahkan setara yeah. nah tapi kan permasalahannya kita menerapkan zonasi itu dengan sesuatu yang berangkat sesuatu yang tidak setara kalau saya ini setara, kalau saya sekolah unggulan. Yeah. bulan di Jerman yeah. yeah. yeah. karena di, di Jerman kan spesialisasi, bukan unggulan, betul. Yeah. misalnya yeah. The, the. Pak Habibwi di RWTK Aachen yeah. oh itu aeronautik gitu hidrologi yeah. misalnya dimana branch weight dimana uh, jagonya dan lain sebagainya itu kan spesialisasi, bukan unggulan oh, oh. dan lain sebagainya. Jadi, nah, kami premis yang kita adalah sebenarnya maju, yuk. sama rata dan ya, untuk akses haknya terpenuhi, gitu. akses terhadap pendidikan, kesehatan gitu kan hmm. dan dan pada akhirnya nanti akan kembali ke manusianya sendiri dia akan ya. maju atau enggak itu adalah efek dari attitude-nya gitu loh. Jadi Dan, ya, ya ya ya pasti secara umum ya cuman kan kita hidup dalam kondisi yang memang banyak tidak apa terpenuilah hak setiap orang gitu loh. Ya. Akses terhadap paling enggak ya pendidikan informasi gitu misalnya. Yo. Apa sih yang, yang, yang dibanggakan dari kita naik subway misalnya. Heeh. Hmm. Karena di, di negara saya ya kalau kita referensinya Jerman ya. Yeah. Di Jerman itu semua orang iso numpak gitu loh Bahkan beberapa nya gratis, kita cuma bayar semester tiket kan waktu itu Terus bisa keliling satu negara bagian gitu Itu penyerataan kesejahteraan Terus yang di daerah-daerah satelit masih dapat akses Atau misalnya kita pergi ke pulau Lenggwald, speaker Division Di Island itu lho itu justru kalau orang kota mungkin akan terlihat dalam tanda kutip udik ya, karena naik misalnya kita di situ naik kendaraan bermotor kan terlalu lucu karena di situ tidak diperbolehkan kendaraan bermotor. Bahkan orang kota itu biasanya naik mobil ya, BMW Mercedes itu ya main ke stasiun, gitu, supaya pergi ke mana naik kereta. Kalau akses itu kan pada akhirnya Aku ingat sih, dulu baca arsitektur itu jadi, eh, di zaman sekarang itu jarak itu bukan lagi kilometer. Neng, hmm. seberapa mudah kita mengakses itu? Jadi, ya. kasarannya mungkin aku ke, kayak misalnya, kalau kita di sana, aku dari Hannover mau ke Berlin, gitu ya. Hmm. Mungkin bisa dianggap itu dekat, karena kita pakai kereta, cat ICE, jadwalnya ya. itu langsung dalam jangka waktu dua jam, misalnya, hmm. beres. Caranya mungkin berapa ratus kilometer gitu kan Sementara di sini aku para pening Solo terus kosong ya, banget ya. kita itu penuh macet go kendaraan dewi gitu bisa kan. ini penting lah kan nah, ya. rl rl kali itu kan itu membantu gitu. hmm. artinya kan memper jarak itu jadi relatif gitu. ya.